coba untuk bergabung di breakout room untuk bertegur Baik, sapa ya. Baik, terima kasih Kak Riki. untuk berkenalan mahasiswa yang mengambil prodi komunikasi. Kita ketemu di breakout room ya. Ya. Oke. Okay. Sudah kita mulai aja ya, teman-teman ya. Ini ada Ketua Himanya juga sudah hadir Dosen pembimbingnya belum ada ya Bu ya? Uh, ya sepertinya belum join nih Para dosen nih Ini teman-teman ya Jangan share screen ya. Kita perkenalan sedikit tentang kuli Saya ya. Tak kenal makatak sayang kata pepatah zaman dulu. Jadi di sini saya ingin mengenalkan sedikit tentang kau. Nanti teman-teman akan lebih mengenal lagi setelah nanti uh, kita bersama-sama di dalam kuli gitu. Oke okay, slide pertama kita mulai ya. Oh saya, uh, misalnya, saya lupa. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat siang teman-teman di uh, Prodi sistem informasi mahasiswa saya uh, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Prodi sistem informasi dan juga nanti akan dilanjutkan dengan mahasiswa kita yang akan langsung uh, dijelaskan oleh Pak Arman selaku ketua hima Uh, jadi teman-teman di sini perkenalan-perkenalan dulu perkenalan ya. Saya Pika Petri Mulyadi, Kulia selaku ketua program studi sistem informasi, di mana nanti teman-teman akan uh, berkomunikasi langsung jika ada kendala terkait perkuliahan, atau mungkin ada beberapa yang ingin teman-teman sampaikan terkait perkuliahan, itu bisa ke saya. Ya pastinya juga ke PA dulu, dosen PA nanti kita akan perkenalkan untuk dosen. Cint bentar bu di Ya teman-teman, oke okay. di sini slide pertama, selamat datang di Prodi Sistem Informasi karena di sini kita keluarga, jadi kami mengucapkan pada teman-teman uh, selamat datang di keluarga kita di Prodi Sistem Informasi gitu. Jadi kita sedang satu keluarga, satu prodi, satu Al mater kita gitu ya teman-teman ya. Oke, okay. uh, ini perlu saya slide oh, Oke, okay. ini kelihatan ya teman-teman ya slide-nya ya Muncul, Bu, muncul Oke, okay. ini tentang uh, unsia Apa itu Universitas Sudara Asia Perguruan tinggi swasta pertama yang mendapatkan lisensi pemerintah untuk menyelenggarakan jenjang pendidikan tinggi berbasis 10 online training di mana teman-teman uh, nanti akan belajarnya memang berbasis full online jadi kita teman-teman yang lain nih uh, sesama kita teman-temannya itu ada di mana aja nih dari sabang sampai merauke ada juga yang di luar negeri gitu ya teman-teman uh, nanti bisa saling uh, berkenalan nanti juga akan ada grupnya Silahkan nanti dihubungi ketua himannya di mana grupnya untuk Uh, kita koordinasi di dalam uh, produk kita, gitu ya. Kemudian, uh, saya akan menjelaskan sedikit tentang profil kita visi misi, mata kuliah, dan juga program keilmuan dan profil kita. Nah, nanti ada panjang, tanya -tanya ya -tanya, teman-teman. Akan saya beri waktu. Oke, okay. saya menjelaskan sedikit tentang, uh, pengertian tentang produk, sistem, informasi di mana di sini memang ada beberapa nih yang uh, pengertiannya simpang siur di luar sana ya apalagi perbedaan tentang informatika dengan program studi sistem informasi itu berbeda ya ada perbedaannya kalau persamaannya kita tahu itu sama-sama mempelajari tentang komputer tapi perbedaannya di sini sistem informasi itu kita uh, berbicara tentang bisnis dan teknologi informasi di mana teman-teman akan mempelajari dua aspek yaitu bisnis dan juga teknologi informasi, gitu ya. Sedangkan kalau misalnya teman-teman ada di prodi oh, informatika, teman-teman akan lebih fokus ke teknologi informasinya. Itu perbedaannya. Ya, kemudian uh, nanti uh, makanya teman-teman waktu pembelajaran itu akan lebih mengenal dengan yang namanya tatar manajemen teori perilaku organisasi. Itu akan teman-teman pahami. -teman Kenapa? Karena uh, memang teman-teman arahnya itu tentang bagaimana sebuah teknologi informasi ini Dapat kita kembangkan di dalam sebuah organisasi Itu PR kita nih Ya Contohnya, di dalam sebuah universitas uh, maaf, Mungkin uh, di perusahaan ya Saya ambil contoh ya, teman-teman kan banyak yang di sini ya Kita ambil contohnya sebuah uh, perusahaan Kita membangun sebuah sistem informasi nih Ya, apakah uh, sistem informasi tersebut atau teknologi tersebut bisa kita gunakan di dalam organisasi tersebut Atau perusahaan tersebut Itulah PR kita, kita menganalisa Ya beda ya teman-teman sama informatika Ketika informatika teman-teman membangun sebuah sistem Membangun tanpa harus ada aspek bisnisnya ya Misalnya contohnya data science Teman-teman akan belajar fokus ke matematikanya ya makanya informatika akan buat dengan matematika sedangkan untuk SI kita ada matematika tapi memang kita tidak terlalu uh, dalam matematikanya ya gitu itu perbedaannya ya uh, bisa dipahami terkait prodi SI dan prodi informatika saya menjelaskan informatika karena kita ada dua ya prodi di sini informatika dan SI prodi di sini oke okay, ini tentang fisik kita visi prodi uh, sistem informasi adalah ini jalan ya? Slidenya uh, slide jalan ya? Jalan, Bu, jalan. Jalan, Bu. Oke. Okay. Uh, visi prodi sendiri adalah uh, bagaimana kita mengembangkan ilmu eksis dan bisnis intelligence hingga tahun 2024 di 5 tahun ya, teman -teman. Jadi, uh, kita ada dua fokus di sini teman-teman nanti akan disuruh memilih itu yang namanya dengan mata kuliah pilihan. ada di bidang e-business dan ada di bidang business intelligence gitu di bidang e-business itu teman-teman akan mengenal yang namanya uh, knowledge management belajar tentang e-government gimana e-hub gimana gitu ya sedangkan business intelligence teman-teman akan lebih ke data Bagaimana teman-teman mengembangkan sebuah sistem? Bagaimana AI di dalam sistem tersebut gitu ya akan belajar artificial intelligence, data mining, gitu ya teman-teman. Itu perbedaan dalam dua fokus kita, gitu. Kemudian apakah di dalam RISI ada komputeraman? Ada, ya teman-teman ada yang namanya nanti coding. Kita setiap Uh, semester, biasanya ada yang namanya pemograman, ya, teman-teman teman-teman aku membuat sebuah sistem, di dalam hmm. nanti akan uh, ditemui setelah teman-teman uh, sistem informasi sendiri ya, ini adalah uh, visi misi ini, wajib teman-teman tahu, karena apa? karena sekarang kita ada di dalam suatu tempat hmm. dan kita ada visi dan misinya hmm. gitu ya, harus teman-teman tahu, tahu nih, gitu, visi misinya ya, nanti akan Uh, Dishem juga, silakan percaya untuk sistem sistem informasi. Kemudian ini untuk sistem pembelajaran tentang sistem pembelajaran kita, kita ada uh, sinkron dan asinkron. Ah, Karena di sini ada uh, ketentuannya. Video conference, teman-teman tidak wajib melakukan video conference, tapi dianjurkan. Ada baiknya teman-teman mengikuti. Karena kan menaka materi danannya teman -teman, ya, yang teman-teman eh, baca mungkin ada yang tidak paham. Jadi ditanyakan ke dosen bersangkutan. Kemudian project assignment. Ya, teman-teman akan dibawa ke kasus atau ke lapangan. Ya, jadi teman-teman akan langsung ke misalnya ke tempat kerjanya. Eh, ada dosen yang eh, memberikan teman-teman eh, tugas untuk terjun ke Uh, langsung ke lapangan gitu. Bisa seperti itu Kemudian kita ada 16 kali pertemuan Ada 14 kali pertemuan materi Dan ada UTS dan UAS gitu. Kita juga ada nanti tugas satu dan juga tugas dua Ya teman-teman gitu. Jadi uh, memang kalau online itu Tugasnya itu memang uh, lumayan deh setiap minggu teman-teman ada kuis. Untuk apa kuis? Untuk mengetahui kehadiran teman Untuk kehadiran biasanya di dalam sebuah mata kuliah itu ada 10%. Jadi pastikan bahwa teman-teman dapat mengikuti kuis tersebut dalam setiap uh, mata kuliah. Ya, nanti uh, di materi di pertemuan di Sesi 1 sampai Sesi 7 itu akan ada ada tugas satu. Jadi siap-siap. Kalau bisa untuk pertemuan pertama sudah ditanyakan ke dosennya apa tugas satunya. Silahkan. Gitu ya. Kemudian dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-15, kita akan uh, bertemu yang namanya tugas dua. Biasanya tugas dua itu uh, terusan dari tugas 1. Gitu, silahkan ditanyakan ke dosennya. Oke. Okay. Kemudian selanjutnya powerpoint. Teman-teman akan mendapat yang namanya PPT. Powerpoint, materi, modul. Ya, itu di-share di di Uh, LMS teman-teman ya. Kemudian video pembelajaran. Dosen-dosennya ada yang taping, ada yang membuat video pembelajaran untuk teman-teman pelajari secara mandiri. Diskusi diskusi adalah yang bisa kita lakukan di dalam siata atau teman-teman bisa personal chat ke dosennya silakan. Kami terbuka untuk dosen tapi tetap dengan sopan karena memang ya yang namanya dosen kita mentor kita ya bagaimana sikapnya. Karena teman-teman juga mungkin ada yang sudah pernah jadi mahasiswa di sini uh, dan ada yang baru, gitu ya. Itu ada tanda sebenarnya dalam kita dosen gitu ya teman-teman. Uh, jadi teman-teman bisa berdiskusi. Namanya kita online, ya kita online. Teman-teman silakan diskusi, mau dicek mau di WA, mempertanyakan berapa bulan, silakan. Oke. Okay? Oke okay, next ini adalah mata kuliah. Uh, ini belum saya mirip kayaknya. Ada beberapa mata kuliah akan kita jelaskan uh, terkait uh, sistem informasi sendiri Nanti akan uh, saya berjalannya waktu ya Teman-teman akan tahu nih kemana uh, kita pelajarannya nih Ananya. Nanti akan saya jelaskan kalau uh, ada pertanyaan Oke ini adalah profil lulusan kita Profil lulusan itu adalah target kemana kita nanti Ya teman-teman ada sistem analis, ada business development manager di bisnis analis dan informasi officer, data analis dan analis. Kenapa pergi ke analis, ibu? Banyak yang ke analis karena memang kita sistemnya itu uh, menggabungkan. Saya uh, sampaikan tadi ya, teman-teman menggabungkan -teman, dua aspek. Ya, jadi kita perginya ke analisa. Teman-teman nanti akan dirarakan bagaimana menganalisa sebuah pemecahan masalah ya. bagaimana pemecahan masalah dari masalah di dalam TI ya di dalam sebuah organisasi gitu teman-teman. Oke, okay, ini adalah target kita. Ya. Gelar kita nanti adalah Sarjana komputer. Jadi pastikan teman-teman sampai akhir ya mendapat gelar S-TOM Sarjana komputer. Kemudian kita terdiri dari 144 SKS Itu adalah SKS yang akan teman-teman jalani. Ya, dan, uh, sudah dijelaskan ya terkait SKS ya. Kemudian juga untuk pengambilan SKS hingga 144 itu tergantung dari IP teman-teman, IPS ya, indeks prestasi semester itu dipastikan teman-teman bisa mendapat nilai tinggi agar apa? Agar uh, mendapat SKS di semester selanjutnya lebih besar, ya makanya harus tetap semangat. Kemudian bahasa kita bahasa Indonesia ya, gitu. Kemudian uh, untuk durasi kita bisa 35 setengah sampai lima tahun, tapi uh, Semampunya teman-teman, bagaimana? dan Oke, teman -teman Oke, ini adalah prospek kerja teman-teman. Bisa dilihat, mungkin juga di internet ini banyak ya prospek kerja sistem internet. Recording Mas, in progress, nah. uh, kemudian saya ingin berbagi tips ke teman-teman. Jadi, setiap memulai perkuliahan, biasanya saya membagi tips. Agar teman-teman bisa lulus Ya, Yang pertama itu adalah rajin Dimana-mana jika kita ingin uh, sukses Yang pertama kan Tapi uh, PR-nya adalah kita online Rajin itu uh, PR bagi saya ya Karena online ya Teman-teman ya kadang kita uh, salah jadwal Kadang kita kelupaan jadwal yang namanya online seperti itu Beda mungkin dengan konvensional. Kalau konvensional mungkin teman-teman akan lebih bisa aware ya, akan lebih peduli dengan waktunya gitu. Tapi kalau online biasanya jarang, tapi menurut saya untuk teman-teman um, tetap mengingat waktunya, itu dikasih aja pengingat. Kalau nguruh handphonenya, teman-teman bisa berbagai cara. Kalau nggak ditulis di kamarnya, tetap jadwal kita. Gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak kan menerjakan. Kenapa? Karena tugas kita memang banyak. Teman-teman juga tugas pekerjaannya juga banyak. Dari dulu sampai sekarang yang bermasalah selalu waktu pengerjaan tugas selalu. Karena saya paham teman-teman juga bekerja. Karena itu ketika teman-teman ada waktu uh, apa ya waktu uh, yang apa ya enggak padat dengan kerjaan waktu lengang teman-teman silakan dikerjakan tugasnya ya teman-teman ya kemudian yang ketiga adalah membaca jurnal dan publikasi jurnal teman-teman eh, dapat membaca jurnal dan publikasi jurnal karena apa kita sistemnya sistem output jadi yang dinilai adalah output teman-teman di akhir biasanya ada eh, dosen yang meminta teman-teman membuat jurnal ada ya bahkan ada yang mempublikasi ya jadi, teman-teman PR-nya adalah ketika teman-teman bisa hmm. uh, membaca dan juga menghabis jurnal nilainya udah udahlah. Saya saya pastikan nilainya pasti tinggi Ya, saya sendiri memastikan, gitu ya teman-teman Oke, okay, yang adalah menjaga motivasi di Gimana mungkin hal yang tersulit yang paling uh, PR buat kita adalah menjaga motivasi Kenapa? Kenapa? Hmm. Uh, Motivasi teman-teman kadang di tengah jalan itu udah, udah mulai, apa ya, udah mulai ngekuat lagi nih, udah mulai menurun Makanya terjadilah kehilangan, total hilang, namanya kita orang hilangnya mudah Ya teman-teman, tapi tetap saya selalu mengingatkan di awal pertumbuhan, menjaga motivasi itu sangat penting Ketika teman-teman bisa menjaga motivasi teman-teman, saya yakinkan kalau teman-teman akan bisa seperti itu ya, teman-teman. Kemudian lima menjalin merevaskan dengan organisasi. Oke, okay. di prodi kita ada yang namanya organisasi lima. Namanya Kimsispo. Kemudian mahasiswa studi informasi. Teman-teman akan nanti bertemu dengan uh, ketuanya. Uh, bagaimana bu bergabungnya? Semua mahasiswa punya hak untuk bergabung. Silakan. Tapi nanti ada recording in progress. gitu ya teman-teman ya. Kemudian juga uh, bagaimana kita bersama uh, dengan teman-teman yang lain menjalin relasinya. Ini penting-penting. Kenapa? Teman-teman ini jauh ya dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman bisa uh, contohnya mendapat untuk uh, Saya nih mau buka cabang bisnis saya nih di Kalimantan misalnya. Ada temannya di Kalimantan kerjasama. Ya itu pentingnya menjalin relasi. Jadi kita kita apa ya? Uh, Keuntungan online itu kita ambil, ya. Seperti itu caranya, teman-teman. pandai pandangan dalam kita uh, belajar online, kemudian pinter-pinterlah mencari teman. Saya yakin nanti teman-teman di sini akan dekat sama teman-temannya yang lain. Tapi ingat, walaupun kita uh, online, tetap, -tetap kita uh, berteman, tapi tetap jalan komunikasinya dengan sopan jangan sampai kayak ada netizen netizen di luar sana ya teman-teman ya -teman. kita tetap berada di dalam akademik akademisi jadi mungkin emang teman-teman harus lebih pintar lagi bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman yang lain seperti itu kemudian jangan malas mencari dosen ini banyak nih kadang ada yang malas mencari dosen kenapa kadang karena, karena takut karena ah nanti dosennya yang cari saya gitu ya ada yang berpikiran seperti itu ini saya pikir uh, saya sampaikan, ya uh, oke. Okay. Uh, ketika kita ingin belajar, ketika kita ingin meminta sesuatu, kita ingin ilmunya nih, penulisannya. Kita cari dosen, dosennya hilang ya. Kemana-mana pun nggak bisa dihubungi segala macam, cari-cari. Silakan tanya ke saya, buku dosennya oh, menghubungi saya sebenarnya, membaca seperti ini seperti ini gitu, teman-teman ya. Jangan, jangan capek untuk mencari dosen ya Insya Allah dosen kita uh, sportif ya semuanya uh, Insya Allah bisa dihubungi ya asalkan teman-teman tetap dengan sopan ya memperkenalkan diri terlebih dahulu itu penting ya jangan ujud-ujud langsung Bu ini kok begini ya Bu bu mata kuliah ini nilai saya segini bu gak ada perkenalan bu tugas ini bagaimana jadi dosennya juga males nih jawabnya karena ini siapa sih ya jadi tetap dengan sopan tetap dengan uh, tata krama ketika menghadap dosen seperti itu ya teman teman jadi kita itu yang namanya akademisi ya di dalam institusi kita berada dalam lingkungannya hubungan kita juga harus baik Ya tata cara sopan santun kita juga bagaimana seorang mahasiswa. Karena sekarang teman-teman sekarang namanya mahasiswa, maha, ya hanya manusia mahasiswa yang dikatain maha, ya kecuali Tuhan ya Tuhan e, maha ya, manusia juga ada namanya mahasiswa. Kenapa? Karena itulah hebatnya mahasiswa. Ya, makanya dibedakan siswa dan mahasiswa mahasiswa itu mencari sendiri mandiri ya teman-teman jadi jangan uh, semuanya bu ini kok seperti ini ini pos seperti ini semuanya disuapi tidak seperti ini. ya teman-teman ini saya mengingatkan di awal karena memang perkulian itu agak berat saya uh, langsung saja nih ya jadi saya tidak ingin berjanji apapun uh, lumayan berat jadi PR teman-teman, bagaimana teman-teman Menjadi seorang mahasiswa ya. Oke, yang terakhir Ada time management Time nah, management uh, Biasanya menjadi masalah Untuk mahasiswa kita Karena kita harus membagi waktu Antara pekerjaan dan juga Ya nah, Tapi uh, Insya Allah Saya uh, ini Udah di sharing ya, mahasiswa ini Udah kita Udah kita filter nih mana yang kita anggap mampu untuk ada di kelompok kita dan mana yang enggak. Jadi teman-teman di sini adalah teman konsultan. Ya, saya katakan. Karena apa? Ini langsung dipilter oleh dosen kita. Ya, kami ngelihat video teman-teman, teman-teman juga ada tes gitu. Jadi kami uh, beranggapan, kami malah uh, berharap teman-teman bisa uh, time manajemennya membagi time manajemennya dengan baik, gitu ya teman-teman dengan tugas, pekerjaan, motivasi juga teman-teman sangat ada makanya kami memilih teman-teman ada. Oke, okay. ini kata-kata terakhir saya. Silakan dicoba dan dapatkan gelar dan kagamu semangat para pemimpin Oke, okay. demikian dari saya. Oke, okay. ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan ditanyakan yang tidak paham. Paham semua nih? Enggak, enggak ada yang salah tadi ya? Enggak ada. Enggak ada. Aman ya, emang SC-nya diminta ya? Aman, aman gua, aman. Selamat. <laughs> Maksudnya <masuk>. nanti <laughs> Oke, okay. kalau enggak nanti kalau misalnya mau tanyanya di tengah atau setelah uh, imam jelaskan juga oke, okay, uh, sekian dari saya teman-teman, kalau memang masih ada yang ingin tanyakan. ibu, izin ibu uh, ya, silakan ya, terima kasih, kenalkan uh, nama saya Muhammad Ridwan domisili di Tangerang bu. Uh, terkait dari paparan uh, dari kemarin sampai dengan hari ini Mungkin ada yang belum disinggung ya Bu, ya? Apakah unsia ini mengakomodir eh, kegiatan UKM gitu Bu? Nah, untuk di sistem informasi ini apakah ada klub-klub programming kah? Atau apakah gitu yang bisa kita ikuti dalam rangka menunjang perkuliahan nanti gitu? Karena kan kalau di UKM itu biasanya kan ada tutor ya. Kalau kita jadi saling, ada tempat kita butuh bertanya selain dosen yang diisi oleh senior-senior kita. Uh, kalau kita bareng-bareng, itu udah pasti di grup, ya, biar. Tapi kalau di UKM, mungkin lebih fokus, lebih ada, ada coaching-nya, gitu, Bu. Ada yang coaching, gitu, Bu. selain dosen. Mungkin dosen kan waktunya juga terbatas untuk kita bertanya, gitu ya. Kalau memang... Uh, ada UKM mungkin lebih lebih enak gitu bu kita selain kita ada pembelajaran uh, di L, apa namanya di learning system management tapi kita juga dibantu uh, dengan adanya kegiatan UKM mungkin itu aja bu terima kasih. Oke terima kasih Mas Emrin bon Duanaris ya dari Tanggerang. Iya uh, Mas. Nanti akan dijelaskan sebenarnya nih Oleh Pak Arman selaku 5 Jadi untuk prodi kita Ada yang namanya study club Kita namanya study club Komodraman uh, itu sudah ada Namanya uh, ya Jadi teman-teman silakan Yang mau join Itu silakan dihubungi uh, Pak Arman ya Pak Arman ya, Pak Arman, ya, bu, ya. Bu, Nanti ada Google Form saya Link di sini Saya Oke, okay, terima kasih Pak Arman Jadi, uh, silahkan teman-teman hubungi Pak Arman Selaku Ketua Kima kita Ya, Sekolah kita itu adalah Pak Arman Widodo. Ya, jadi nanti uh, yang mau gabung Komograman, silahkan Kemogi, silahkan Dia akan dijelaskan langsung oleh Pak Arman Setelah ini, ya Pak Ridwan ya Oke, okay, terima kasih Ibu Oke, okay, sama-sama Oke, okay, uh, sudah Teman-teman ada lagi? Ya, eh, itu Gimana kalau seandainya kita menghubungi uh, para dosen atau siapa gitu yang bersangkutan uh, sementara kita kan belum memiliki akses atau nomor telepon atau siapa gitu oke okay. ya, okay. iya sama-sama nih mas siapa nih dikenalin dulu mas tosibab <laughs> mas saya zulkifli <laughs> oh mas Zul Gifli. saya namanya tosibab di sini mas belum saya berusaha ya oke okay. uh, Mas Zulkifli, untuk kontak dosen itu bisa teman-teman uh, Mas Zulkifli dan teman-teman yang lain tanyakan ke seniornya sana Nanti ada grupnya, ya ya, ya Pak Arman ya ada grupnya kita ya Ya Bu, nanti, nanti ada grupnya, uh, untuk pertanyaan seperti itu nanti bisa melalui suku juga Bu, kita ya. masih masukkan Okay. Siap, siap, siap. Oke, sip. Ya, Pak Zulkifli ya. Nanti ada kontaknya juga. Nanti ada juga Google grup, jadi bisa langsung ditanyakan. Ya, nanti uh, setelah mulai pembelajaran itu, ya, teman-teman pasti nomor handphone dosennya udah langsung tahu. Ya. Berarti kita ada grup sendiri, bu, ya, khusus untuk SI ya. Kalau di tele kan iya. nih, global gitu. Iya benar. Nanti uh, ini udah pengusaha paku, nih. Kita akan di, uh, nanti akan kami harapkan ke grup dosen. Ya, Oke Ada lagi uh, Channel telegram kita Juga ada ya teman-teman ya Nanti akan di share Pak Arman nanti di share ya Untuk linknya Kalau nggak salah kita ganti channel, Bukan di channel ya. dari oh, Oke okay. nanti uh, kita komunikasi ya Pak Arman, nanti di share ya ke teman-temannya ya yang ya, penting, ini nomor handphone teman-temannya bisa ya maaf ya teman-teman ya nomor handphonenya kami minta supaya bisa dimasukin dalam buku ya. ya, ya. Oh, mau izin bu untuk paparan diususku kali ini mungkin sekilas saja karena kita rencana mungkin mau mengadakan pertemuan kalau hari senin atau selasa oh. dengan mahasiswa baru okay. jadi okay. biar lebih jelas dan lebih teman oh, ya, waktunya nggak ada batasnya ya. Ya. Oke, oke. Oke, ada lagi teman-teman. Satu lagi bu, boleh bu? Oke, okay, silahkan. Mau dua lagi tiga kali, ya, tiga ya. lagi boleh. Maaf kalau <laughs> uh, saya banyak bertanya ini. Ya. Gak apa-apa. Endingnya dari perkuliahan itu kan nanti uh, ada ada tugas akhir ya bu ya? Ya, benar. Nah. Uh, tugas akhir itu untuk SI biasanya kan kita membuat sebuah project gitu ya bu ya, huh? ya uh, saya sih berharap uh, perkuliahan nanti itu uh, linier dengan dengan tugas akhir kita gitu maksudnya kita dari sekarang tuh sudah sudah mulai merancang gitu bu dari awal gitu jadi tidak tidak tidak bertolak belakang dengan apa yang kita pelajari dengan tugas akhir yang akan kita buat Walaupun mungkin secara bahasa Pemulgaman sama tapi logikanya Mungkin berbeda gitu bu maksudnya ya. Oke okay. uh, Mas Dwan uh, Untuk mata kuliah Sudah ya saya jawab ya Oh iya iya, oh, gitu. bu, iya ya. <laughs> Ada pertanyaan lagi nih uh, Ya sudah saya jawab dulu ya Mas Ridwan. Uh, Jadi untuk perkuliahan kita uh, Memang untuk mata kuliahnya Itu sejalan dengan nanti anak teman teman kerjakan. Jadi uh, di sini kan saya sampaikan tadi yang ada dua fokus. Kita bercerita dulu tentang fokus konsentrasi kita. Kita ada dua fokus, ada e-business dan juga bisnis intelligence Teman-teman bisa pilih. Jadi nanti di uh, semester 6 itu teman-teman akan ada yang namanya mata kuliah dihar. Saya uh, dari prodi itu akan uh, membuka kelas di mana ada Uh, mata kuliah bisnis intelligence dan juga uh, e-business. Ya, gitu. Jadi teman-teman bisa milih nih fokusnya kemana Gitu. Tapi apakah kita hanya uh, misalnya saya e-business, tapi saya ingin tahu e-business intelligence apa. Gitu. Kami tetap ada mata kuliah wajib. Tetapi mata kuliah pilihan ini teman-teman bisa memilih fokus TA-nya nanti ke arah mana. Ya, itu dia fokus ta-nya misalnya teman-teman ingin uh, e-business ingat ya e-business itu nggak hanya e commerce itu kita luruskan dulu di awal ya e-business yeah. itu teman-teman nanti akan e-government juga e-business, yeah. e health juga e-business, ya yeah. teman-teman membuat sistem di dalam sebuah uh, pemerintahan itu e-business, ya yeah. yeah. yeah. teman-teman ya yeah. mm -hmm. menggunakan toga, apakah kita uh, Selalu membuat sistem saya, jat, uh, saya nyatakan bahwa tidak Sistem informasi ujungnya tidak harus sebuah sistem Tidak, karena apa? Kita ada yang namanya analisa Ada, uh, nanti teman-teman akan belajar program ITIL Itu outputnya apakah sistem? Tidak Ya, tentang kelayakan sistem Kepuasan pengguna menggunakan sistem uh, ini seperti itu. Itu juga bisa menjadikan TA. Dan itu akan teman-teman pelajar. Ketika masa pembelajaran perkuliahan kita selama 7 semester. Di semester ke-8, teman-teman bisa mulai menyusun TA-nya. Sebenarnya semester ke udah bisa ya. Proposal ya. Di semester 8 jadi teman-teman bisa tiga. Ya, begitu. Mas Ridwan ya. Jadi, jadi nanti, ada nanti fokusnya. menganalisa sebuah program yang sudah jadi Itulah ya kekurangan yang apa gitu ya dia. Ya bisa jadi MTA Ada ya. mot, uh, metodenya ya. Mas Ridwan tapi kaya kaya. SPSS sendiri. Gimana? SPSS dipelajari juga ya Untuk SPSS Iya uh, ada hmm. pelajarannya Tapi mungkin memang uh, tidak terlalu mendalam ya Kita SPSS ya kita ya. biasa itu menggunakan MATLAB oh. atau menggunakan R ya. itu Mas Ridwan oke ya. ya. oke okay. okay, ada lagi silakan ditanyakan saat dan sama aku udah masih ada setengah jam lagi nanti saya kasih waktu Farman setengah jam cukup Farman kita sampai jam dua belas oke ada lagi ya, saya ada. ya. ya silakan Mas Zulkifli uh, uh, Mas ya. Masih, Mas Zulkifli ya. Oke. Ah nanti setelah uh, dalam, dalam masa perkuliahan itu apakah akan diadakan pelatihan-pelatihan yang mendukung sertifikasi dari BNSP atau dari mana begitu? Oke, okay, Mas Zulkifli ya. Yeah. Uh, masalah pertanyaan ini saya bilang ada di akhir mati teman-teman akan ada yang namanya ujian sertifikasi. Ya teman-teman uh, outputnya itu kami harapkan ada uh, sertifikatnya, sertifikat keahlian ketika sudah lulus dari Umsia itu target kami dan kami juga sedang uh, menjalin kerjasama dengan BNSP ya gitu. jadi Insya Allah ada doakan aja secepatnya karena kita kampus kita kampus baru ya teman-teman ya jadi kita memang uh, sedang berupaya untuk uh, menjalin kerjasama saat ini ya. Kemarin ada dijelaskan, teman-teman, oleh Pak Ucu, selaku maka rektor. Ada dijelaskan. Tidak ada ya? Oke, nanti teman-teman ada yang namanya rektor program, Jadi nanti teman-teman, maaf Pak Armand di... Oke, thank you Pak Armand. Uh, jadi nanti teman-teman uh, track program itu teman-teman akan mengerjakan uh, perkuliahan pemrograman. Nanti uh, untuk sertifikat uh, sertifikasi keahliannya kami meminta untuk di bagian gitu. Bahasanya ya, kita apa? Kita ada kerjaan ya. Pemrograman coding. Uh, jadi nanti kita uh, ada menggunakan C ada menggunakan Java, ada menggunakan C sharp, uh, ya. apalagi ya, ya, hmm. tahu ya, mas, iya hmm. Python, kita untuk juga akan belajar Python. Hmm? Untuk uh, aplikasi DRT, apakah nanti ada mata pelajarannya tuh? Gimana, mas Alanda, maaf. Hmm. Untuk aplikasi ERP apakah nanti ada pembelajaran itu? Oh iya, Mas ya. Ananda Hairum ya. ya Ada, kita ada mata kuliahnya dan juga langsung ke uh, aplikasinya Namanya Aplikasi yang uh, digunakan UDU bukan? UDU. Gimana? Yang di aplikasi yang digunakan itu UDU atau SAP? SAP, kita pakai SAP Iya benar Um, tapi nanti iya sama-sama nanti akan uh, dijelaskan langsung oleh dosen bersangkutan ya. Dan itu ada di semester 6. Untuk ya. Uh, Oke, ada lagi? Teman-teman? Bu. Saya Yosef, oh. Bu, dari ya. Jakarta Selatan. <tuh> Kemarin kalau masalah dari Pak Ucuk sempat dijelaskan juga ya, Bu. Bahwa kita di sistem informasi itu, kita ada virtual lab juga, ya Bu. Ya, uh, buat virtual lab itu bisa kita akses uh, bebas atau ada di jam-jam tertentu aja, ya Bu. Oke, okay. youtuber ya? virtual Maaf. lab, Bu Oh virtual lab oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, itu tergantung oleh dosennya. Ya, kalau dosen pemograman e, biasanya sih bisa di luar ya Saya nggak tahu itu bisa langsung tanya ke dosennya ya Pak Yosep ya, nanti akan e, bertemu dengan e, dosen bersangkutan Nanti teman-teman belajarnya untuk semester 2 mungkin masih belum pemograman ya Adanya nanti mungkin sistem operasi Jadi untuk coding memang belum, tapi nanti untuk coding ada di semester 1 Teman-teman, silakan nanti uh, tanyakan ke dosen bersangkutan, bagaimana untuk sistem virtual learning? Kita atur yang terima dosen. Oke, okay, oke, sama-sama. Uh, oh. Oke, okay, ini sepertinya ada pertanyaan nih. Ya. Hmm, oke, okay. tuh saya cek. Selamat siang, Bupika. Saya nurul dari Jakarta. Memangkannya di s mm -hmm. semester semisar akhir nanti. Apakah ada KKN? Oke, KKN itu kita tidak ada. Ya, swasta biasanya jarang ada KKN. Uh, dan juga sekarang juga sepertinya KKN sudah dilakukan. Ya, sudah mulai sedikit demi sedikit dihapuskan. Jadi kita memang tidak ada KKN, tapi kita ada yang namanya Magang. TKL. Ya, namanya kerja praktek juga, KP. Teman-teman nanti uh, akan kerja praktek itu bisa di kantornya sendiri Ya bisa juga nanti disediakan oleh kampus Gitu, nanti ada di semester Tujuh, eh enam Oh tujuh, maaf Tujuh, ya bisa meragam Jadi kakak-kakak enggak ada ya menurut ya Oke, okay. dari Mas Risti Mas ma Risti Saya baru masuk dulu, tapi ada Presentasi mengenai Kampus Merdeka kan? oh, Oke, okay, kan, ya, okay, terkait Kampus Merdeka Kita bisa support uh, Masalah uh, Kampus Merdeka Tapi memang uh, Kita sendiri memang Saat ini, untuk kurikulum sudah Kampus Merdeka Cuma memang belum kita Implementasikan terkait Kampus Merdeka karena memang kita kampus baru maksimal ini semesternya semester 4 ya eh, baru semester empat sedangkan kampus Merdeka itu memang di semester UU 5 itu sudah mulai tapi nanti akan uh, dibicarakan lagi oleh pihak atasan bagaimana untuk proses kampus Merdeka itu ya teman-teman insyaallah nanti uh, kita juga mulai Oke, okay, ada lagi? Sudah cukup? Okay. Uh, saya serahkan ke Sina dulu ya teman-teman Silakan Pak Arman Oh maaf, Tunggu, Pak Arman sebelum, sebelum, sebelum. izin Pak Arman. Saya hampir lupa mengenalkan dosen kita Ya, teman-teman uh, juga pasti ingin tahu nih dosennya mana hmm, Sepertinya yang masuk cuma Bu Pesa, oke okay. dan juga Pak Hasan. Uh, jadi teman-teman, uh, saya perkenalkan dulu dosen kita di sini ada Ibu Pesa Asnifah. Siang Bu Pesa. Uh, ya, selamat siang Bu Siska. Ya, ini adalah dosen kita dan juga nanti akan jadi dosen PA teman-teman. Silakan Bu Pesa perkenalannya kenalannya Oke, okay. halo semuanya rekan-rekan, selamat datang di Rusia ya, selamat berkulit <SILENCIO> ya. e, saya Vesasi Shiva, saya e, yang akan e, mengajarkan ya, yang akan e, mengampu yang mungkin nanti ada di mata kuliah hitung-hitungan ya, karena ini sistem informasi untuk mata kuliah hitung-hitungan bertemu saya ya, jadi Mungkin yang bosan dengan matematika Mungkin bisa mempersiapkan diri Kemudian eh, Saya Saat ini domisili di eh, Jabodetabek ya. Nanti untuk rekan-rekan yang di Jabodetabek Yang mau main ke kampus silahkan Bisa ketemu saya atau yang Selalu ada di kampus Kemudian eh, Saya eh, Saat ini bersama Bu Fika gitu ya sedang uh, mempersiapkan nih untuk rekan-rekan uh, bisa uh, berkuliah dengan ini ya nyaman gitu ya dan rekan-rekan juga harus mempersiapkan diri gitu ya untuk uh, perkuliahan meskipun mungkin ada yang sibuk bekerja gitu ya atau mungkin ada yang sibuk uh, mengembangkan usahanya gitu ya tapi tetap harus uh, fokus juga di perkuliahan ya. Oke, okay, terima kasih Bu Fika, saya kembalikan lagi ke Bu Fika Oke, okay, terima kasih Bu Faista Jadi Bu Faista ini adalah sekretaris ekskologi kita ya Teman-teman ya Betul. Jadi kalau misalnya memang uh, ingin mengetahui tentang kekologi ini Itu bisa menghubungi Faista dan juga saya Ya, kalau saya nggak uh, pas respon, silakan hubungi Faista Oke okay, ya Uh, oke okay, teman-teman uh, di sini juga ada Pak, Pak Azlan, ada ya Pak Azlan ya? Pak Azlan, nggak ada ya? Oke, okay. oke okay, kalau gitu sepertinya dosen kita yang hadir cuma biasa ya, uh, lebihnya kayaknya dosen kita sedang ada kesibukan lain mungkin ya. Uh, tapi nanti teman-teman bisa uh, mengenalnya uh, secara langsung di mata kuliah teman-teman yang uh, nanti akan teman-teman jalani. Yeah. oke. Okay. Uh, mungkin dari saya dan Bu Fesha seperti itu saya serahkan kepada ketua HIMA kita Pak Arman dulu Silakan Pak Arman Terima kasih Bu Fika, Bu Fika, Bu Fesha, Bu izin menyampaikan paparan uh, seminar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan kita semua. Selamat datang dan bergabung di Prodi Sistem Informasi Universitas Asia Baik untuk uh, kita himpunan mahasiswa sistem informasi, membuka uh, wadah pembelajaran, organisasi supaya kita belajar akademik di usia kita juga wajib mempelajari uh, bukan wajib siswa kita perlu mempelajari tentang organisasi. Karena hal ini nanti akan dikali berkaitan di dalam uh, pekerjaan kita Baik, uh, untuk visi dari HIMSISPO sendirian adalah Menjadi organisasi himpunan yang mampu mewujudkan mahasiswa ProDSI yang aktif, solid, amanah Dan bertanggung jawab dalam pembangun dan mengembangkan ProDSI <tuh> Sedangkan misinya mengoptimalkan HIMSISPO sebagai wadah aktif berorganisasi dan menampung segala aspirasi mahasiswa ProDSI yang kedua meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antar dan yang ketiga mengawal dan mengawasi jalannya kebijakan terkait pengembangan Prodi baik kebijakan internal himsuspo maupun kebijakan kampus Universitas Siber Asia, yang keempat membang membangun relasi baik internal maupun eksternal Prodi terkait pengembangan batas akademik dan non akademik mahasiswa Prodi yang kelima meningkatkan kinerja himsuspo untuk mendukung pengembangan mahasiswa Prodi baik dalam bidang akademik maupun non akademik dan yang terakhir membangun dan mengoptimalkan media digital disebut sebagai media informasi yang berintegrasi untuk <tuh> ininya nanti kita sampaikan lewat slide kita terdiri dari enam divisi dan satu koordinasi koordinator wilayah jadi divisinya terdiri dari divisi kerohanian, divisi public relations, divisi HRD atau human resource development terus divisi multimedia dan branding, divisi kewirausahaan, dan satu koordinator, koordinator wilayah. Baik, eh, kami akan menyampaikan eh, slide untuk paparan secara singkat, nanti kita mengadakan acara sendiri untuk divisi sport beserta mahasiswa baru. Baik, silakan Pak Agus. Men izin, Pak teman-teman mana, Manusin, apa bisa dilihat? Langsung diklik pada slide Suaranya, Thank yes. you. Yes. Yes. Mohon maaf suaranya enggak masuk saja. Jadi demikian untuk papanan sikatnya. Mohon maaf suaranya enggak masuk. Jadi untuk yang di chat itu ada form untuk peminatan dan paket e, yang anda atau prestasi yang pernah anda raih tolong diisi lengkap dan tanda-tanda nanti e, kita bantu dan rencana dari institusi itu tapi akan sering mengadakan sharing session jadi tidak hanya untuk tentang ini, tentang berkuliahan tapi non akademi juga kita akan adakan untuk membantu mahasiswa untuk meningkatkan kualitas mahasiswa peroniasi dengan setelah demikian dari Himpunisme kalau ada pertanyaan kami persilakan terima kasih Bu Mika Bu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman ada yang ingin ditanyakan mungkin hmm. oke okay, berarti hmm. sudah jelas ya atau nanti uh, emang ada pertemuan ya Parmen ya Ya bu, karena di Senin atau Selasa nanti pada kebutuhan kembali sekalian menyiapkan macam baru untuk perkuliahan. Oke, okay. terima kasih Pak Herman. Ya teman-teman akan join ya uh, himsis poli ini atau himas sendiri memang Prodi Jadi teman-teman uh, yang anggota di dalam hima ini memang sudah dikoordinasikan dari Prodi dan juga para dosen. Jadi teman-teman silakan mengikuti hima. Ya, teman-teman ya. kita infonya nanti akan melalui Oke, okay, mungkin sekian, teman-teman nanti jika ada pertanyaan bisa langsung ke Lima atau komen sudah disampaikan oleh Pak Arman ya. Sekian mungkin dari saya udah sepertinya sudah habis. Demikian, teman-teman sekali lagi saya sampaikan selamat datang di produksi informasi. Uh, belajar yang rajin, belajarnya pun Insya Allah masalah mulai dan jelas di atasnya. diambil ilmunya dari masalah ini. Guys, dari saya, silakan balik ke room awal. Saya akhiri wabilah intopik wajidaya. Wassalamu'alaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Recording stopped.